Guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel Seven SK Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Lightroom lagi. Oke, jadi di sini itu presetnya yang OLD yang lagu-lagu lama lah, guys ya. Oke, dijamin di sini keren-keren banget. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Oke guys ya, lanjut lagi ke preset yang kedua. Oke okay, ya, guys lanjut ke lagi ke preset yang ketiga. Selanjut ke preset yang keempat Oke guys Selanjut ke preset yang kelima Oke okay, guys, selanjut ke preset yang ke-6 Oke okay, guys, selanjut ke preset yang ke-7 Oke, okay, lanjut ke persediaan yang ke-8. Oke, guys, lanjut ke persediaan okay, ke yang ke-9. Oke okay, guys lanjut ke pertandingan ke-10. Okay, sekali. Oke guys lanjut ke pertandingan ke-11. Oke guys, selanjutnya ke episode yang ke-12 <San> Oke guys, ke selanjutnya ke ke episode yang ke-13 Oke, selanjutnya ke preset yang keempat belas. Oke okay, ya, guys, lanjut ke preset yang ke-15 Oke guys, lanjut ke, okay, ya, ke preset yang ke-16 Oke, okay, selanjutnya kita bisa cari yang ke tujuh belas. Oke okay guys mungkin segitu aja presidennya semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kalian bisa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lagi dari channel ini. Oke okay guys sampai jumpa di video selanjutnya.